Kaisa, apa kamu mana? Jatuh tadi di lantai tiga. Duh, kok bisa jatuh terus pecah dong? Enggak kan, cuma di pesawat jadi bisa terbang. Oh, keren sekali bisa.